Selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Dalam video sebelumnya, kita diajak untuk melihat daftar utang kita ke vendor dengan menggunakan transaksi FBL1N. Nah, Dalam video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan proses pembayarannya atau outgoing payment-nya maka saya akan memilih untuk demo di video ini transaksi yang ada di baris pertama dengan nomor dokumen 51, nya ini ada 6 kali, kemudian 39, jumlahnya 4.224,5 euro. Nah, teman-teman dapat mencatat nomor dokumen dan juga amountnya seperti yang ada di buku halaman 522 ada tabel di nomor 2 di ini ada nomor dokumen dan juga amount-nya. Untuk memproses outgoing payment, kita perlu ke transaksi di folder accounting. Kemudian financial accounting, account payable, dokumen entry. Lalu cari folder outgoing payment. Nah, di sini ada transaksi F53, pos ini adalah untuk outgoing payment. Kita double klik. Ini adalah tampilan untuk post outgoing payment. Jadi di sini kita perlu mengisikan document date. Kita pilih tanggal hari ini saja. 2 Desember. Kemudian company code-nya kita isi 1000. Posting date-nya sudah tanggal hari ini. 2 Desember. Kemudian currency-nya kita pilih euro. Kemudian bagian bank data amount. Account-nya diisi 13100. Nah, Amount-nya ini kita peroleh dari yang sebelumnya. Punya saya transaksi baris pertama itu 4224,5 yang saya pilih teman-teman silakan menyesuaikan dengan mohon masing-masing. Kemudian di bagian Open Item Selection diisi kode vendornya, yaitu punya saya Baltus A Strip Nomor Login. Jangan lupa di Additional Selectionnya memilih Dokumen Number. Setelah itu teman-teman klik Post. Nah barulah di sini teman-teman mengisikan nomor dokumennya. Untuk punya saya berarti 51, 0-nya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 9. Setelah itu saya klik pause lagi. Dapat dilihat di sebelah kiri ada nomor dokumen. Ini berarti proses outgoing payment-nya sudah selesai. Demikianlah video dari uh, proses outgoing payment untuk transaksi Pembelian yang pernah kita lakukan di exercise unit 4, kemudian di sini kita lakukan proses pembayarannya. Teman-teman jangan lupa untuk melihat video berikutnya tentang bagaimana melihat hasil dari transaksi outgoing payment ini di transaksi FBL 1N. Terima kasih.